balik lagi di channel IntiTutor yang membahas tentang dunia YouTube dan seputar YouTube. oke, okay, siapa yang dari kita ini sekarang ini sedang di limit oleh pihak YouTube untuk saling subscribe? jawabannya simple kenapa di limit? karena kebanyakan subscribe channel-channel dalam jarak yang dekat apa solusinya agar bisa subscribe lagi? Dan saling mendukung. Oke, okay, jadi ada bocoran yang harus kalian pahami dan bisa kalian praktekin. Oke, okay, jadi yang pertama itu buat aja akun kedua, akun ketiga, dan akun keempat. Jadi satu HP Android itu bisa menampung sampai dengan 10 akun channel YouTube. Yang bisa kalian manfaatin. Dan kalian juga harus tahu... Dalam subscribe di channel itu, atau satu akun channel, itu hanya bisa subscribe sampai dengan 20 aja. Jadi kalau udah satu hari lebih dari 20, maka masuknya ke spam. Nanti kalian subscribe dia, nambah. Clean refresh juga emang nambah. Tapi dalam beberapa waktu... Itu bakal kecaput dengan sendirinya. Itu berarti kalian sudah melewati batas limit 20 tadi. Jadi caranya kalian boleh buat kok. Kalian boleh buat beberapa akun. Jadi itu caranya udah aku buat di video aku yang lalu. Boleh dicek aja video yang lalu gimana caranya. Satu akun email bisa buat seribu channel ya, 1000 channel. Jadi kalau yang kekurangan subscriber juga bisa pakai cara itu ya. Dan kalau mau saling subscribe juga bisa pakai cara itu agar saling subscribe-nya nyaman dan tidak terkesan nipu. Padahal kita udah subscribe tapi tercabut dengan sendirinya. Itu caranya. Oke, okay, kalau suka dengan video ini, boleh di-like. Kalau nggak suka, boleh di komen dan juga boleh di-dislike -dis ya. Yeah.